menyikapi fenomena waton blur itu ya mas? nah jangan neng kan kan channelnya Lensalawung oh iya iya iya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke, ini sore yang sangat cahadu, ini di daerah nanti Mas Kleco ya maksudnya ya? Iya, ini kebetulan di rumah sahabat kita Mas Dayat. Kita menggunakan lokasi beliau karena tamannya nah. baru gitu. <laughs> <laughs> Bisa untuk background yang menarik. Yeah. <laughs> oke, okay, Mas, uh, kita bahas apa nih? Jadi, bahan diskusi oke banget, Mas. Yeah. Dari mulai ya mungkin tapi globalnya mungkin di peraudioan karena uh -uh. apa bidang jenengan kan di situ. Iya, yeah. uh. Nah, kita kan kemarin pengen bahas mengenai audio apa? outdoor lah apa istilahnya apa mas? Ini? Ini yaa eh apa bukan ya? yaa sing hmm. untuk public, public PA. apa PA? public, uh, public address apa ya sing ya? ya intinya uh, ini apa namanya uh, jasa, son, sing biasanya untuk hajatan terus ya. ee, macam tapi kan ini, <coughs> ini bosok kampungnya son buang hahah nah, son, son buang son buang itu kan apa ya istilah yang populer di uh, pergerukan Facebook hmm. itu pokoknya nggak harus diposting clear, no. yeah. <laughs> tapi ternyata clear itu juga ambigui mas ya. Yeah. ya. Iya mas. dari sisi teman-teman yang mungkin memang apa ada di bidang itu menyikapi fenomena waton clear gitu ya mas. nah, nek dulu sudah pernah tak bahas mende di uh, channel YouTubeku uh, YouTube ku ya. Hmm. Itu tentang sound system sing waton clear. Oke. Okay. Nah, apa namane nek aku sejujurnya eh uh, aku kan sering diproduksi audio digital ya. Itu lebih suka sing karakter suara sing hi-fi. Hi-fi itu piye hi Mas? Ya, dengan bahasa yang sederhana lah mungkin. Uh, bahasa sederhananya gini. Kita dengerin musik ya natural seperti apa namanya musik yang apa namanya misalkan nih uh, hasil rekaman musik yang sudah dipublikasi nah ya, ya seperti itu apa namanya ya terdengar uh, natural jujur semacam itu jadi okay. tidak dibusting aneh-aneh nah yang sering terjadi adalah uh, Nek neng sound sistem sing sound buang sing apa namanya ya, Ada umumnya. sing pada umumnya, terutama di daerah e, kampung ya, ah. itu rata-rata bahasa di, yeah. di bus, yeah. ya. di bus, di yeah, bus, yeah, akhirnya yeah. sing keluar yang kedengeran ya skor suara bass bagian deng ya udah itu toh. Iya iya iya. Itu akhirnya ya ya kayak claritynya nggak dapet terus suara kadang-kadang suara vokale tenggelam gitu kan. Iya iya. Dan itu ganggu lo sebenarnya loh Naik kita Apa Mas? Secara teknis atau mungkin apa ya? psikis medis segala macam karena nanti mungkin saya cerita ya pengalaman hmm. salah satu kreator audio di sekarang nganyar hmm. beli, tapi beliau sudah halmarhum hmm. namanya mas Mami itu nanti saya cerita jadi teruskan belajar. nah ini gini terus kemarin <coughs> tuh ada apa namanya kasus viral ya ada cewek sing apa namanya protes hmm. so, tangganya ngadain hajatan sistem, sistemnya kenceng banget hmm. e, mungkin dan ini yang tak alami e, apa namanya kencengnya itu naik kenceng, suaranya bagus, oke okay ya, kita bisa hmm, nikmati, hmm, gitu hmm, kan hmm. kita, kita sebagai musisi, kita sebagai uh, sing penikmat musik kan ya menikmati musik ya, yeah. tapi ada satu level di mana audio itu jadi mengganggu contohnya Memganggui mas? mengganggui contohnya gini, ketika subwoofer itu disetel dengan kekuatan yang melebihi porsi dari Yeah. apa namanya, uh, seharusnya itu hanya akan menjadi polusi suara oke okay, oke okay, oke okay. nah subwoofer kan getarannya kan kuat banget itu itu bahkan yeah. sampai, uh, pernah itu ada yang komen di uh, youtubeku itu bahkan sampai kaca jendela pecah oh itu ada yang, yeah, yang yeah. tak alami sendiri, yang tak videoin itu genteng itu bergetar Getar. Genteng oh. Galvalum itu bergetar, tapi suaranya bukan suara musik Awi, Suara, kok? suara gentara, getaran genteng, <laughs> gitu ya Pak. Nah, tak sekarang ini, konser apa gempa saja nih? Ya, ngerti. <laughs> nah, dan itu bukan, bukan konser Bukan konser, artinya musik yang sudah jadi, okay. terus disetel Playlist ya, ya menurutnya? Playlist Playlist, nah. playlist disetel Iya, nah, uh, jadi kita nggak bisa nikmatin musiknya karena terganggu oleh suara-suara sing over itu tadi Akhirnya hmm. jadi polusi suara Dan Uh, apa namanya, menyedihkannya lagi dan itu harus saya alami sampai malam sampai jam okay. 12 malam, sempat kita apa, ngomongin, kecelin dikit gitu, yeah. mongsa lagu habis itu balik tuh, balik kena. Kena. Wah, okay. weis, ya, kita, aku ya wiss, akhirnya hanya bisa ya wiss, akhirnya tak sumbeli in-ear monitor, wiss, headsetan tak <laughs> nguntel musik sing tenanan gitu <laughs> Intinya ya, duwe in air monitor, airan duwe ya pahit. Terpaksa mendengarkan ya sembelih nah, bantal nah, Itu. Bahkan saya coba datang langsung ke depan sound sistemnya ternyata memang juga dari situ suaranya udah nggak enak. oh, Setelah okay. tak lihat-lihat memang ibaratnya gini, kalau musik udah didistribusikan kan sudah dimastering sedemikian rupa ya yeah. kan? porsi dari frekuensinya sudah oke okay, gitu kan. Okay. Nah habis tuh disetel. Terus dikasih semacam kayak bus booster expander atau apa naikin di busnya. Jadi yang sudah dimastering, dimastering lagi. Woi, berarti nah, Masternya master, saya lupa dulu. Wah itu. Dan karakternya, bunyi banget dan ini. Nah, kalau di sound system sing profesional, sing memang mm -hmm. uh, apa namanya, sing rodok modern ya, kayak mungkin di hotel atau mungkin di konser-konser besar gitu kan. Yeah. Iya. Gitu itu nggak ada kok yang suaranya kayak gitu gitu loh. itu bisa ya. dinikmati gitu. saya pernah, pernah ini mas satu waktu, itu kan dulu kan kebetulan kita di Jogja itu, saya dulu di Jogja mm. itu kebetulan saya juga handle sebuah grup musik ya namanya Kelontong Kios saya dimandatin jadi root manager mm. otomatis karena basic saya awam saya kan kudusinau mm. minimal, standar, kudusin itu seperti apa preparation grup musik seperti apa sampai satu waktu kita dikasih satu slot Uh, ...siaran radio di salah satu Radio Swasta di Jogja hmm. Nah itu, uh, musik apa ya, audio engineer atau musik directornya itu Itu cerita mas, waktu itu beliau melihat konser, kalau nggak salah, Collins mungkin ya Di Ancol hmm. Itu beliau menceritakan Di stadion yang tidak ada atap Dia di luar pagar hmm. Itu hanya terdengar samar hmm. Tetapi ketika dia masuk Suaranya Kenceng, Full tapi ya? Dia tidak tidak perlu ngotot untuk ngobrol sama temennya ah. kenceng tapi ah. tidak mengganggu jadi nggak harus wow seperti suara saya bising hmm. sampai orang harus ngotot untuk ngomong gitu. Saya aku naik, kok bisa gitu ya mas?